Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimana pun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada berita heboh Terkait menteri agama kawan Ya Ini coba kita cek Dan ada videonya Saya Ya ini ada videonya ini saya ambil dari Demokrasi News dengan judul viral: "Video Menteri Yakut Sebut Bacaan Sikir Merusak Konsentrasinya". Nah, ini kawan, coba kita dengarkan beritanya dan saya perdengarkan suara videonya kawan ya. Nah, jadi Menteri Agama RI Yakut Kulikoma menyampaikan pidato pada acara Ikatan Keluarga Alumni (UIN) atau kaluin awe yang digelar di auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jumat 23 Desember 2022 malam. Acara ini juga dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. saja Amami Burhanuddin Umar Lubis, LCMA. Dalam pidato sambutannya Menteri Yakut berkelakar Kebacaan sikrit telah merusak konsentrasi dirinya Hal ini berawal saat Yakut mengawali pidatonya dengan menyebut Nama Rektor Uin Syarif Hidayatullah Tapi Yakut lupa nama Ibu Rok, eh, Rektor Yang saya hormati Ibu Profesor Doktor Yakut lupa nama Bu Rektor Masa Allah sampai lupa nama Bu Rektor, kata Yakut sambil berusaha mengingat-ingat nama Bu Rektor. Sesaat kemudian Yakut lalu akhirnya bisa menyebut nama Bu Rektor. Yakut berdalih dia lupa nama Bu Rektor. Karena tadi sebelum pidato sambutan, saat Yakut duduk di samping Bu Rektor, Bu Rektor membaca jikir terus. Jadi itu merusak konsentrasi saya, kata Yakut tertawa. Nah, ini ada videonya kawan Coba kita lihat ya videonya ini Wah wah wah wah, wah ada ada saja ya Nah ini ada videonya Benar-benar Ini dari Bang Umar Hasibuan ya Dari Twitter Bang Umar Hasibuan Yang saya hormati Hai. Uh, Bu Profesor Doktor uh, Masya Allah sampai lupa saya Bu Amani lubis mohon maaf Bu karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Ibu Amani ini duduk beliau selalu zikir subhanallah Masya Allah <tik> Alhamdulillah itu jadi itu merusak konsentrasi saya <tik> Ini Bu Rektor atau pimpinan Majelis Taklim, gitu. Sepanjang acara itu. Nah, itu tadi sekilas videonya. Ya, beritanya saya sudah berapakan, perdengarkan, saya bacakan, dan itu tadi potongan videonya. Nah, video yang viral ini terkait Menteri Agama, ini terjadi pro dan kontra. Jadi, yang dimunculkan di situ bahwa se, eh, seolah-olah pengakuan dari Menteri Agama, ya Gus Yakut, menyebut bahwa bacaan sikir merusak konsentrasinya. Nah, ini ada dua pendapat kawan, ada dua pendapat. Pendapat yang pro tersadap Gus Yakut, ya yang pro kepada Menteri Pertahanan. Bahwa itu adalah suatu candaan. Itu biasa, ya. Bahwa itu adalah candaan, ya. Biasa, menteri agama sering bercanda seperti itu, ya. Dengan mengatakan bahwa, bahwa bacaan si Turian disampaikan oleh murid tadi merusak konsentrasinya. Ini bagian pro, bagian kontra, ya. Bagian kontra atau yang tidak senang dengan menteri agama ini akan. Meng Me, pasti beda secara uh, pendapatnya bahwa Gus Yakut benar-benar sudah uh, aslinya seperti itu bahwa jikir merusak konsentrasinya itu ada dua pendapat kawan jadi sekali lagi yang yang pro atau yang senang dengan Gus Yakut bahwa itu adalah candaan namun yang tidak senang dengan Gus Yakut atau mungkin yang kontra mengatakan Sebaliknya, ya, yang pendapat negatif. Baiklah kawan, bagaimanapun pendapat saya, kalau pendapat saya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan, dibesar-besarkan. Ya, bisa jadi Menteri Agama saat itu, ya, biar suasana oh, meriah atau suasana eh, di dalamnya itu Oh, tidak tegang, ya. Berucaplah dari mulutnya bahwa oh, jika ibu itu merusak konsentrasinya. Nah, bagi saya sebenarnya tidak begitu. Bagi saya, cara menanggapinya, tapi bagi saudaraku, silakan memberikan tanggapannya, memberikan pendapatnya, walaupun berbeda. Cuman saya di sini berpesan, Ya, yang penting kita. Ya mengkritik seseorang, memberikan masukan kepada seseorang, terlebih kepada pejabat dan siapapun. Yang penting jangan landasi dengan kebencian. Karena kalau sudah pendapat atau argumen kita sudah didasari atau dilandasi dengan kebencian, maka yakinlah orang yang kita benci itu Mau berbuat baik apapun tetap salah di mata kita. Karena sudah terlanjur benci. Begitupun jika saudaraku sudah senang kepada seseorang. Ya ibaratnya cinta mati kepada seseorang. Entah itu pejabat atau siapapun. Biasanya kalau sudah cinta mati seperti itu adalah salah pun dikatakan itu benar. Jadi ibaratnya karena sudah senang tidak mau tahu mau salah pun harus benar itu juga tidak baik artinya ini namanya dogma doktrin mati maka di sini saya secara pribadi berusaha berpikir dua sisi kalau itu benar sampaikan itu ya benar kalau itu tidak benar sampaikan itu tidak benar cuma itu tadi kalau Menyampaikan bahwa itu tidak benar, jangan dengan kebencian. Menyampaikan itu benar, walaupun salah, jangan itu dengan karena sudah terdoktrin mati bahwa dia harus benar, tidak baik. Jadi di sini saya hanya belajar bagi diri saya dan mengajak saudara, saudara, katakanlah benar itu benar, salah itu salah. Walaupun pahit, telang semoga jadi umat. Nah. Kalau takut mengatakan benar itu benar. Dan takut mengatakan salah itu salah. Lebih baik diam dan berdoa. Berdoa. Karena setiap orang memiliki cara masing-masing. Nah itu kawan. Begitu kalau saya. Tapi yang jelas. Menteri agama ini. Walaupun itu bercanda. Tidak etis diucapkan. Bahwa zikir ibu itu merusak konsentrasi saya sebenarnya tidak etis ini kawan bagaimana menurut sahabatku bagikan videonya kawan